Terima kasih pak, berarti be ya, ya. uh, apa kebenar pak ya Kalau Borders uh, baru dibuka itu katanya Mei tahun 2021 uh, nah Sekarang ini rencananya begitu Itu dari waktu ke waktu ini akan di update dengan situasi dan kondisi di lapangan ya gitu ya, tapi secara terbatas akan diberikan izin-izin tertentu selektif ya pejabat-pejabat diplomatik gitu ya dan perwakilan yang mau datang dan sebagainya. Oke, okay. berarti kalau misalnya uh, kayak kita nih pak warga biasa gitu ya pak ya, terus misalkan setahu saya visa diplomat itu hanya untuk para diplomat ya berarti kita nggak bisa kan ya Pak yang menggunakan visa diplomat karena jadi, beberapa isu itu kita bisa menggunakan yeah. visa diplomat sih Pak banyak teman-teman juga yang menanyakan mm -hmm. ke kita kayak gitu Pak mm -hmm. jadi intinya, intinya mungkin begini ya kita tuh waktu sebelum ini diadakan lockdown di sini, mereka Kasasan sudah memberikan uh, bebas visa kunjungan singkat ke warga negara Indonesia 30 hari seperti di, kita di Indonesia ya memberikan visa itu kepada kasasah. Itu terjadi COVID. Indonesia itu sekarang sementara memfree pembelian bebas visa kunjungan singkat 30 hari. Nah, di sini sama. Nah, kemudian ada uh, hal apa namanya orang-orang yang diizinkan yang seperti tadi itu. Misalkan uh, pejabat diplomatik dan stafnya, pejabat pemerintah dan orang-orang uh, tertentu gitu ya. Atau tamu-tamu ya, untuk embassy khusus tapi ya. Kita tidak bisa memberikan sponsor dalam jumlah besar tertentu, misalnya dua, tiga, empat orang, gitu, karena ada tujuan khusus. Gitu. Nah itu mereka masih mempertimbangkan. Sama di Indonesia juga gitu, tujuan-tujuan khusus, undangan kedotaan asing Jakarta itu akan dipertimbangkan. Selama ini memang kita belum pernah ya, belum pernah sama ini pandemi kita belum pernah memberikan sponsor karena memang dari Indonesia semua pada membatalkan ada sih instansi A, B, C waktu itu cepat membicarakan untuk datang ke sini tapi akhirnya mereka sendiri juga mengundurkan niatnya untuk datang ke sini jadi yang resmi tamu kita dari Indonesia belum, belum ada dan ini memang karena masa pandemi itu si Pak uh, terakhir, mungkin apa harapan Bapak atau saran mungkin untuk anak-anak muda Indonesia yang sedang melakukan studinya di keadaan COVID-19 ini, Pak? Ya, ya, maksudnya mungkin studi di luar negeri atau di Kazakhstan, atau... ya? Iya. ya? Jadi ya. ya, memang oke. Okay, jadi suasana seperti sekarang, tentu teman-teman atau anak-anak uh, muda Indonesia melakukan studi di luar negeri, hmm. silahkan dilanjutkan, ya. Apalagi memang banyak sekarang bukan hanya di sini saja, tapi mungkin di tempat-tempat lain Kuliah-kuliah atau kelas sekolah sebuah juga melakukan metode online ya. Jadi artinya Insya Allah tidak, tidak terlampau terhambat Tidak terlampau terhambat prosesnya Mungkin sudah pernah dengar atau sudah tahu juga ya ada temannya di sini dua orang mahasiswa kita yang student uh, di Universitas di Kasahsan di Kasku di Universitas Sultan ini uh, Mereka sudah dua tahunan di sini, ya. mereka juga di sini online sementara ini masih online, jadi tetap jalan gitu ya. jadi semoga kalau saya mengharapkan dan saya mendorong walaupun situasinya masih seperti ini silakan itu dilanjutkan, ini kan penting menuntut ilmu ini ya, sekarang teknologi sudah sangat membantu dengan adanya metode bisa online bisa, tidak hanya suara saja tapi juga sudah bisa melihat muka sambil belajar online gitu. jadi memang tidak senyaman mungkin kalau kan, oh ya offline langsung itu ada perbedaannya gitu ya tapi silakan, gitu terus di, apa, didorong, dilanjutkan. Oke, okay, berarti iya, so, so, so, so. berarti mungkin tidak ada kendala, ya Pak? Ya, karena mungkin banyak anak-anak Indonesia yang mau kuliah, kuliah di luar negeri, gitu. Salah so, satunya so, so, mungkin Kazakhstan, gitu. Iya, betul-betul. Ini juga misalkan ada dari staf kita yang anaknya mau sekolah di luar Kazakhstan gitu ya Itu juga jalan terus online memang Satu tahun ini mulai satu semester semester pertama ini mereka masih online Nanti tahun berikutnya kalau suasana sudah bagus baru akan dibuka offline gitu. Jadi ya udah kan kita nggak mungkin nunggu sampai suasananya betul-betul baik ya Kita nggak tahu kapan suasananya normal seperti, seperti dulu lagi gitu kan jadi ya jangan sampai menunda itulah. Okay. Banget nih. Terima kasih banyak loh Pak udah sharing-sharing sama kita ini. Iya Pak, sama-sama. Iya. Terima kasih banyak, Pak. <laughs> sama Jadi hmm. mungkin nanti kalau apa Mas Naki dengan timnya ada rencana hmm. Untuk uh, datang ke sini ya silakan kasih tahu ke kita. Okay. Kita mungkin bisa membantu mem, apa support dukungan tisanya hmm. gitu ya. Kemudian, mungkin nanti bisa sedikit banyak memfasilitasi saat berada di sini. Gitu ya, tinggal ini, kita, kita, rumah budaya ini kita bisa jadikan juga tempat untuk apa namanya, menampung teman-teman, mengakomodasi teman-teman, gitu ya.